Wow, banyak sekali mainannya teman-teman. Wow. Wow, ini ada bus tayo, ada Lani, Gani dan temannya satu lagi. Wow, ini banyak sekali. Ini truk keren. Wow, ini ada truk ekskavator, ada truk molen teman-teman. Oke, okay, teman-teman, yang berlumpur kita bersihkan ya. Oke, okay, kita ambil yang ini dulu. Wah, wow, ini truk sampah teman-teman kayaknya. Wah, wow, ayo kita bersihkan. Wah, wow, ini ada air bersih. Oke, okay, kita bersihkan. Wah, wow, ini truk sampah teman-teman. Wah, wow, kita kita taruh wadah ya. Oke, okay, kita cari lagi ya. Wow. Uh, wah, ternyata di sini ada mobil kotor teman-teman. Wow. Ini mobil apa ya teman-teman? Kita bersihkan ya. Wah, wow, ini mobil balap teman-teman. Wow. Ayo kita kumpulkan. Kita cari lagi. Kita bersihkan lagi teman-teman. Wah, wow. yang ini teman-teman. Kita bersihkan. Wow Wow Ini mobil Mobil bus pariwisata Trans Jakarta teman-teman Wow Trans Indonesia Oke okay, teman-teman Kita cari lagi ya Wah wow, ini kotor sekali teman-teman Wow Kita bersihkan Wah wow, Ini Truk Construction builder teman-teman Wow Truk Ini namanya Truk box teman-teman Oke okay, Kita masukkan kita cari lagi teman-teman. Wow, truk molen teman-teman, tapi masih kotor. Kita bersihkan ya. Oke. Okay. Wow, truk molen. Oke, okay, kita bersihkan. Wow, udah banyak teman-teman. Ada -teman. lagi teman-teman. Wow, ini kecil sekali. Ayo kita bersihkan teman-teman. Oke. Okay. Wah, wow, ini bus pariwisata. Oke okay, teman-teman. Wah wow, banyak sekali. Wah, wah, ini ada lagi teman-teman, kotor Wah, tidak ada bannya teman-teman Tidak apa-apa, kita bersihkan saja Oke okay. Wah, ini sepertinya Pesona Indonesia Busway, bus pesona Indonesia Teman-teman, wow Oke okay, teman-teman, kita cari lagi Wah, ada lagi Ada mobil balap sepertinya ini Ayo kita bersihkan Wah, wow, mobil balap. Wah, banyak sekali. Sudah dulu ya, teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.